Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan bahas Kunci jawaban pada halaman 109, 110, dan 111 Pada tema 3 kelas 5 Makanan sehat Baik langsung saja kita akan bahas di halaman 109 Mari kita baca bersama dari atas Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini, kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam, tergantung pada iklan yang akan kita buat. Perlengkapan pendukung, nah, karena kita akan membuat. Iklan tentang media elektronik, ya, maka kita akan membutuhkan perlengkapan pendukung seperti yang pertama adalah pakaian, kemudian yang kedua adalah properti tari, kemudian yang ketiga adalah lampu penerang, kemudian yang keempat adalah handphone, dan yang kelima adalah mic. Baik, kita lanjut ke halaman 110. Cari tahu alat serta bahan yang dipergunakan untuk membuat batik. Baik, yang pertama adalah malam atau lilin atau prafin. Kemudian yang kedua adalah kain. Yang ketiga adalah canting dan yang keempat adalah kompor minyak tanah. Yang kelima wajan dan yang keenam nampan. Berikutnya di halaman 111 kita akan jawab. Apa kesulitan yang kamu hadapi hari ini? Apakah kesulitan itu membuatmu tidak mampu menyelesaikan Tugas yang diberikan gurumu. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan itu? Baik, kita akan jawab dari yang pertama. Kesulitan saya pada hari ini adalah memperagakan iklan layanan masyarakat. Kemudian, yang kedua, meskipun sulit, tugas dapat terselesaikan dengan baik berkat kerjasama dengan teman-teman. Berikutnya, -teman. yang ketiga, untuk kedepannya, saya akan belajar lebih giat. Agar dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh